cek oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini gue mau bikin sebuah uh, reaction video kali ini videonya beda ya beda nate uh, hmm, kali ini gue mau bikin uh, video reaction reaction animasi tentunya animasi ini berasal dari jawa barat dan itu kota kelahiran gue ya ya langsung aja mungkin tanpa basa-basi sorry jika nanti gue bakalan um, apa namanya, bakalan campur aduk ngomongnya pakai bahasa Jawa Barat atau bahasa Sunda jeng bahasa Indonesia gitu kan <tuh> channel ini mungkin channel nya Ripirdos channel nya channel Nete animasi Ripirdos sebelum kalian nonton reaction gue ini angka baiknya lu semua pada nonton dulu um, channel aslinya ya yeah. nanti linknya gua taruh di bawah ya. <coughs> siap bentar, gue cari dulu ya. Oke okay guys, oke okay guys, uh, gue udah nemu uh, kompilasi bukan kompilasi, gue udah nemu video videonya ya. Kita langsung aja play. Oke. Okay. Alien. Hilu loloe teh. Kala kala kala. Kalem kalem kalem cenggah gacan nyebut. Aleh. Kala balikan deui, balikan deui. Kandai, ngeri ngari eh. <laughs> euy. Karek pembuka. Anus nge guys. Eh, Wah. dua tiga. Kala balikan deui. Balikan deui eh saya diberikan data, di bagus dua oh lu deh ya lah ibu siapa nah ibu siap kaya kapalin kaya kapal naon karena lemnarudun ibu siap mati bala lagi asatuki ya bawa lemah ya kaya teki tukumatang kurak sakitu bawang naati bala lagi tak tanyakan suruh mana? nyarus kaya nanti kaya kaya harus buka nanti teki tua inget nah ibu siap oh anjing dari cilman saya ilman tak kurak eh itu bulan kepes tang kurak udah ngeran ilman lobat tang kurak ngmana cita maket tang kurak tang kurak ngomong teh, Tak kurak kasi anjing asya di dia panas ya di air yuk kadi ya di mana itu di ngali dargar lut anjing aja dargar ngelut wah lu iya oh si ilman etak polo si arusak jaka mingkat poho anjing apa hanya si tangkurang padahal diurus malawa saya kelas ngeen oh lunya poli ay anjing hi hi hi hi hi nyeket hudun be akudu daing ikut si iya di akana ya tene panasaran wanya si mata ngebul ke emm bangu sawu enjinga tuh konaan sih deh toko libeakun li eh lo pake nih mana pereka hehehe kalem kalem hehehe bela pira aku tadi kalo pake nih pak ee mana? nekemana deimu mana kuno Mulain ma banyaku juri sompah yang mante tenyokok nyewa tangku raksit dekakakuan dekau batulan dek gitu weh cokan duk renjel perempuan ma gitu weh cokan duk te ignorin line ye maling pa, pa, pa, terus, pa. Ayah, oh, ya. maling maling oh maling pak maling ha maling naon ah maling, naonnya. <laughs> Tadi maling naon Luka, tapi kapanggil luncat pak pa. di bumi gaduna, mudik ya, pak <laughs> maling tengah, naon kamen si hakim lu suruhi kelah ya, bisa salah paham atau kacangnya nge-nge-nge-nge bener deh si temaling Ente pak abimah cuma, cuma bani latihan parkur ala ngawaduk sebotak dipoles kuaing bener pak mau ngaku ngalah nake maling Kedoro, lah, melorok mana pensi mana. Kehilah orang tajam hilang, nyetel bisa salah. Lain main dulu, gampang melemah. Abigainya anak korek, ngatur hari orang udah nolak nanya. Gua siamang ngali, watwe, sang wan meihwaran. Kan kadeh make best, loh, loh, muruh lupa, apa ampun, Pak. Huh, cekain kau ring aku, atuh si teh supri daripada banea yang dari belom, dari kapai. Bening aku sok, aring nolongin, dia kejar ama pacur. Mual dah mual, aring aku mah moli tenggelam. Sok nyonyo kue tong ngaku setengah menih, setengah keling. Tetep di malikku kumaha, mualah sang aku esok, bener-bener teman naik maling. Nyapanya ke paksa tuh dah ini aku tuh si te saya ya <lian Breakfast> yang lain ya ketika, oh, ketika pasangan kalian tidur hmmm hmmm kamu ti te mangtangung <laughs> ganding tong ngorok batur teh bisa sare leh ya, ngorok deui astagfirullahaladzim aladim yeuh aing mah ama naon atuh ah aing mah ganding atuh dahariwang kaanding <laughs> naon ieu teh ah nyeda mo nyadar atuh dah kamu mah eh ya, duh bo ya, bo bo bo leh ya, nantung astagfirullah aladim ini suka bari nantung geus <laughs> nah, kan mah ka dieu koi ngira nantung atuh tapi ulah hai karunya itu lah Loh, capek merementak itu oke waktu iya udah ke sekurus imah minta kurut karunya marahnya sirip kulah nah, yang nganawain si nah nguran makil hayap baik ganing-ganing oge anggap pegen set ke perpapu ah <laughs> jengsit kan kikege kik, pemajikan urang beun anu bersedia meninggalkan orang tuanya demi kita bener tuh pun kecapeen bantu kurang uh, nah dikakil golerken dipangyiapkan uh, bantal nak dipayahan ketujuan agama arimane bener tuh Ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini nih, ini ini ini pas, pas, tong pas ah, ini kan nyelap gitu ya, tak berhati-hati ada ini bos, kok sarangan? Oh, aduh, aduh, cicin, aduh, aduh, aduh, aduh cekain, oke tadi naon, turutan jalan aing toto turutan, berdegong siapa uh, uh, iya kumah matunya bos kayak inginnya meragaji kemangin lo, isapatkan sekalian berhati-hati pinter oh, iya itu iya, dikiranya, ruksa kulut saya mau makan bos, dicobotkan, batut nyamual, atu wali teke mah maren maling, atu maren bos nah, rita tadi tenang, atur iya tengkurat ngebedang dud ya ngebedang <laughs> ya, dud ya, ayo, <laughs> ayo Ayo, so, pos tanya, pos para bola ayah tanya, ayah tinggal tanya, nato tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, mana ya tato tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, lanjut tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, tanya, Panuh urang téh ngamuk cirit mah té curigaan make baju kil Tuh uh. ku siat tingali. Ora oh, ka penjaga ngeunteu modar maing di beredede. -de Bilu mun hasil urang bengar toh. Uh, ah terus ayeuna kumaha atuh bos? cikudululah Kieu <laughs> eta. Moal asup-asup. ini jelas kana otak <laughs> si mato. Tuturkeun aing nya. Astagen sih keren banget okay. tuh senior, what are you doing here? Wih, sampai ngapa? Tahu kritok, bawa ngejero kape tok. Siap bos. itu jam kemudian. Tahu nggak sen? Tahu mulai sih deh. Siap berangkat bos. Iyal, yeah. bangkit kape wih mantap sih siato, duit sama mobil kima bisa yang beli seplakser tion mah? duit mana bos? uh iya duit sama mobil? lah ini mah bos hah? yaa yuman lu sayena bos lumayan di jual kembali di mana misalka ya ehh bos foto jadi bandit, maman non yeah. uh, uh, uh, nah ulang make baju kia bos kia toh deh uh -huh. kan ayo ya acara ulang tahunnya tuh tinggal li lo bawa kan tak tugas mana enak samperkin api-api jadi badut toh biasa hibur-hibur ning tak pas uwe kolot na tewaku si akadiy toh bawa dua ehtong lo batiin eh uh eh -huh. jang naon gitu bos hmm jang naon disiama <laughs> kerenanya ya jang dijual lah tuh sih tete toh lumayan dijual oke empat ginjal kali lima hmm? M sebarata jauh ginjal teh naon <laughs> eh temaneh boga ngegantel dua cak <laughs> ancih toh arisyah ku naon menang belet-beleting kehet <laughs> kehet ngeragap etta aing lah manih tungguan didil kyewe ayo mah. ayo namaneh uh, uh, nama nyangan mm -hmm. rentalan mobil lu halus to. ayo du cepet jeng tukang nalaga di ngerti tuh siap bos mm. toh toh toh buru toh wow, buet toh wah menang iya menang bos uh, ayo, ayo Supiran Toto kumane tangkurak, <Sessizuk> teng nauen cicing di dia. Ah ya supir bos, kumana tuh siap <Sessizuk> kang?